serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Kita ke kabar pertama ya, diawali dengan kabar spesial dari Papa Bilar Satu jam yang lalu memposting foto mobil si kuning Persahabat ya, ini salah satu aset dari Papa Bilar kita juga salvo dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar. Di situ dikatakan, berdasarkan hasil survei di IGS tempo hari, akhirnya gua memutuskan untuk mencari orang yang mau meneruskan untuk merawasi kuning. Minato minus chargeran ama kotak doang. Tanya harga, bisa DM ya, tuh persahabat ya ternyata si kuning akan dijual oleh Papa Bilar salah satu aset nih persahabat ya dari Papa Bilar mudah-mudahan ya ini tentunya keputusan terbaik mudah-mudahan juga idola kesehatan kita selalu bahagia Amin Di postingan ini pun tentu banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan kita simak persahabat yang komentar dari awan potret Ikut menanggapi, beli tuh guys, include sama momen kenangannya tuh, mobil, katanya tuh. Ada juga tanggapan dari akun Instagram, Kak Lensadoni, mengatakan, COD ragunan bisa nggak Pak Bos sembari roti bakaran gitu, katanya tuh. Aduh, cute banget ya komentarnya. Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun Instagram, Ferry Fernandez. Pak Ferry juga ikut menanggapi, mengatakan, bismillah, katanya tuh. Wow. Ini good-good banget ya komentarnya Ada juga tanggapan dari Juragan 99 Mengatakan ganti dua puluh Semangat katanya tuh Wow amin mudah-mudahan ya persahabat ya Dan di beberapa komentar Ini kita salvoknya persahabat ya Komentarnya Teuku Wisnu Teuku Wisnu mengatakan Depannya si Minato yang slit kedua Menarik tuh Rizky Bilar katanya tuh ya Coba kita lihat slide kedua Berada di depan mobil si kuning itu adalah motor, persahabat ya. Aduh, ada aja nih kelakuan yang bikin ngakak dari Tioku Wisnu yang mengomentari postingan Rizky Bilar, persahabat ya. Ternyata yang dimaksud adalah motor di depan Minato. Wow, ini cute banget ya komentar dari Tioku Wisnu. Masya Allah receh banget ya. Gini doang aja bikin ngakak keluarga tuh Sampai momen ini pun diunggah oleh Lesarsik. Kita simak di kalimat caption yang dituliskan. Tolong mimin ngakak, receh banget ya Allah Mimin gini doang ngakak, katanya tuh ya bikin happy banget ya, luar biasa nih Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu banyak support dan dukungan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Kemudian persahabat disimak juga Ini ada sebuah postingan foto Bunda Leslie Kejora saat dinner semalam ya Ternyata sudah muncul juga nih harga tas dari Lesti Kejora Hermes nih persahabatnya merek Tas bundang Lesti Kejora ini dibanderol Seharga 182.627.000 rupiah Wow, harga yang bukan kaleng-kaleng Harga yang sangat fantastis, hampir 200 jutaan harga tas yang ditenteng oleh Bunda Lesti. Masya Allah, berkah selalu, barokah selalu untuk idola kesayangan kita. Amin. Kemudian, juga bersahabat ya, kita mampir ke fashionnya Abang Fatih. Kita lihat ya, momen Abang Fatih naik sepeda bareng Papa Bilar ini, kece banget. Outfit yang dipakai. Yang pertama untuk topi merek Boss, ini dibanderol seharga Rp. 900.000, Masya Allah, topi aja hampir satu juta harganya. Untuk kacamata hitam yang dipakai oleh Abang L juga, bukan kaleng-kaleng harganya mencapai Rp. 560.700, Masya Allah banget ya. Dan kita lihat juga kalung yang dipakai oleh Baby L itu dibanderol Rp. 320.000, sepedanya Rp. 375.000. Rupiah, masya Allah. Dan untuk celana pendek yang dipakai rp rupiah dan untuk baju lekbongnya, ya mencapai Rp500.000, masya Allah. Luar biasa, nih idola kesayangan. Berkat selalu bersolong untuk rezekinya, mudah-mudahan rezekinya juga nular ke kita semuanya. Amin. Dan kita lihat juga, persahabat, ya ke kabar terbaru yang diunggah oleh Bagas. Satu jam yang lalu, persahabat, ya tim level entertainment berada di suatu tempat, sepertinya berada di tempat. Bermain persahabat ya, bermain anak, wah WBL sepertinya bakal tentunya mengasih kejutan untuk warga Konoha nih. Mudah-mudahan ada cedukan vitamin terbaru yang kita dapatkan ya dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik, kejutan bahagia, dan cedukan vitamin terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana persahabat tetap stay tune dan pantengin channel ini terus. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, dan kabar bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Minu. Jangan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.